Baiklah, para sahabat. Halo, Anda berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini. Ada kabar spesial yang kita dapatkan: persahabatnya, potret Papa Bilar bersama Bapak Deddy Seherman, Rudy Salim, dan rekan-rekan lainnya. Masya Allah, ini the best. Semangatnya semakin kagum. Dengan idola kesengan kita dikelilingi oleh orang-orang hebat dan orang-orang baik The best untuk Rizky Bilar semoga apapun yang dilakukan selalu dimudahkan dan selalu diberikan kelancaran Kita lihat juga persahabat ya ke kabar berikutnya Ini ada kabar yang sangat luar biasa juga Papa Bilar tentunya ada podcast terbaru persahabat ya Wow kira-kira lagi membahas apa nih ya, Masya Allah Ini kejutan juga untuk kita semuanya Doakan yang terbaik ya untuk Lesti Rizky Bilar Semoga tentunya apa yang dilakukan Selalu diberikan kesuksesan Dan kita selalu mendoakan yang terbaik Dan kita lihat juga ya Ke slide berikutnya Info penting juga untuk warga Konoha Karena vlog terbaru Sudah diup di channel Youtube Lestlar Entertainment ini memang saat Bunda Lesti pulang kampung ke Lampung, nih, bersahabat ya, Papa Bilar. Antar Bunda Lesti pulang kampung ke Lampung. Wow, luar biasa banget nih, Lampung! I'm coming, kata Bunda Lesti ya. Pertama kali nih, Leslar Family ke Lampung. Ini kejutan spesial untuk warga Konoha yang nunggu vlog Leslar di Lampung. Langsung aja ke channel YouTube Leslar Entertainment, karena vlog sudah di-up bersahabat. Dan berikutnya juga ya, selain tentunya di Leslar Entertainment di Rizky Bilar YouTube juga sudah di up tentunya vlog vlog terbaru. Yuk sama-sama kita support dan dukung yang terbaik karya karya dari tim Lesler Entertainment. Dan ke kabar berikutnya ini ada kabar yang sangat membahagiakan sekali datangnya langsung dari Its B T. Perhatikan persahabat ya di sini mengabarkan bahwa abang itu di voting oleh kapop ini luar biasa persahabat abang di vote sama kapop jadi ingat abang pernah trending di antara kapop jadikan sebagai doa semoga abang dicintai oleh semua orang semua kalangan semua golongan dan semoga abang tubuh jadi panutan idola siapapun amin Bantu like Abang L di postingan ini, yuk guys, at SJTV Kita lihat juga berselabat di kalimat Caption yang dituliskan Postingan tadi gua arsip dan klarifikasi biar gua nggak dibilang Jumawa dan Blunder Pertama, gua nggak ngerti akun-akun K-pop, jadi siapapun idol, bias Apapun gua cuma ngucapin terima kasih ke siapapun yang dukung Leslar, terutama Abang, baik itu jalur individual atau jalur paid promo. Kedua, kalau gua bilang Masya Allah begini-begitu, ngajak berdoa, bukan berarti gua ngajak kalian cuma Jumawa. Justru nyemangatin, doa-doa gua masih tahap wajar, bukan positif, toksil. Bukan menganggap flashstar mahal sempurna, gua cuma ngajak kalian riang gembira. Demikian tuh klarifikasinya. Kita lihat persahabat ya slide berikutnya dari akun Hamidah Syaripudin di situ berkomentar, Benkev adalah salah satu media Korea yang gua follow dari zaman gue suka lagu k dan rakor. Seneng banget adminnya promo di Gs. Wow, luar biasa banget nih persahabat ke ini akun portal kapok Indonesia dia kayak translatornya akun penkoa 1112 salah satu media besar bagi capopers di sini ini dari dulu udah ada emang itu Masya Allah banget ya kita selalu bersyukur dan selalu mendoakan yang baik untuk keluarga leslar kemudian tersahabat di simak juga ada potret dari tim Lester Entertainment yang sedang kumpul di kantor LA. Persahabat ternyata Lester Entertainment tim mendapatkan tentunya hadiah makanan dari Al Fatih on the top. Ini fanbase nya Abang El, keren banget ya. Sebelumnya tentunya mengasih makanan ke kru Indosiar kali ini. Leslar Entertainment Team juga mendapatkan tentunya makanan dari fanbase Abang L Ini keren banget persahabat ya Terima kasih, semoga rezekinya semakin berlipat ganda Amin Dan kita lihat juga persahabat ya ke momen selanjutnya Ada momen spesial yang sangat membanggakan sekali ya untuk keluarga Konoha Dilihat nih video saat Papa B dan Bunda L lagi main badminton Bunda Lesti Perhatikan persahabat ya itu memegang tangannya Papa Bilar dan langsung mencium tangan ini keren banget nih adab dan sopan santun dari seorang istri kepada sang suami luar biasa Masya Allah panutan banget ya untuk warga Konoha solehahnya Bunda Lesti Masya Allah tabarakallah banget nih Tantinti mendoakan yang terbaik untuk idola kita dan berikutnya juga bersahabat diinfokan ya untuk warga Konoha standby terus di TV Indosiar karena idola kesayangan kita sudah tentunya hadir di studio industri yang akan menyuguhkan kejutan Satu paket Lesti Bilar tampil bareng malam hari ini di DA5 5050 /50 Group 5 Ya sama-sama kita support dan dukung untuk idola kesayangan kita Kemudian juga persahabat kita lihat di ya Bang Boril tuh Wow sudah standby ya Mudah-mudahan lancar untuk malam hari ini dan penampilan Leslar memang selalu cantik, selalu ganteng, dan selalu keren, the best untuk idola kesayangan kita. Kita juga masih menunggu cidukan-cidukan vitamin terbaru lainnya, jangan kemana-mana, terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan informasi menarik dan terbaru dari Leslar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bang mengucapkan terima kasih.